Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini pastinya ini tentunya membahagiakan kita semua vitamin tentunya kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita Rizky Pilar yang mengunggah sebuah postingan video di ig-nya persahabat Ya lucu banget si botak ya Abang L tentunya masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu dan tentu di postingan Kak Pilar ini membuat kita salvo. Dengan tentunya tingkah laku kegesrekannya yang julidin Abang L Dan kita sebelumnya perhatikan sebuah kalimat Si Gundul yang tahun depan udah gondrong katanya itu Masya Allah Dan ternyata kakak Bilar ini lagi julidin anaknya sendiri para sahabat, ya Memang bukan namanya Papa Rizky Bilar kalau nggak julid ya Perhatikan kakak Bilar tentunya lagi julidin Abang L kotak tak, tak Gundul tak ah. Wow, botak gundul katanya persahabat ya Masya Allah Pasti bundanya ini gak tahu banget ya Saat kakak Bilar tulidin Abang El Masya Allah pokoknya bahagia selalu Mudah-mudahan sehat Dan selalu banyak doa Dukungan support dari orang-orang baik yang tulus Mencintai idola kesayangan kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar lesla tentunya ini dari informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.